Wakaf adalah sebuah syariah Allah subhanahu wa ta'ala Yang bisa kita gunakan untuk membantu sesama Hukumnya sunnah Tetapi manfaatnya sangatlah luar biasa Jadi kami dari badan wakaf Al-Quran Dengan program Water Action for People Atau sarana wakaf sarana air bersih kami berusaha melaksanakan sebagian dari apa yang Allah Subhanahu Wataala anjurkan. Alhamdulillah perjalanan waktu yang cukup panjang, kurang lebih lima tahun kami berusaha untuk ya, merealisasikan sebuah sarana air bersih di daerah Jibitu. Giri Subo Gunung Kidul ini Alhamdulillah berkat Bantuan, dukungan Support dari para pihak Semuanya Kami Pada hari ini Insya Allah kita akan resmikan Penggunaan Sarana Wakaf air bersih Untuk Daerah Jibitu uh, Dan sekitarnya sampai detik ini Alhamdulillah air yang bisa keluar dari goa secara gravitasi tidak menggunakan teknologi apapun artinya teknologi dari Allah subhanahu wa ta'ala sudah 11 liter per detik sehingga kami atas nama masyarakat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para relawan terutama kawan-kawan kever -kawan dan juga warga masyarakat dan juga para wakif yang jelas kami berdoa semoga apa yang telah diupayakan semoga apa yang telah dikerjakan di sini betul-betul bernilai jariah betul-betul bermanfaat untuk selamanya bagi semua pihak Kami menyampaikan bahwa upaya-upaya yang telah dilaksanakan kaitannya dengan pengembangan Uh, gua boleh jajar ini dari berbagai KIPA sudah turut serta berpartisipasi yang utama memang awalnya dari KOMBI kemudian kemarin dari jajaran TNI sudah mengembangkan kemudian tambah lagi sekarang dari jajaran uh, Badan Wakaf Al-Qur'an Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih kepada Badan Wakaf Al-Qur'an Komunitas pemangku bumi yang menunjukkan perhatian dan kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul yang pada kesempatan ini diwujudkan dengan pengangkatan air bersih di gua Buleh Jajar untuk warga desa Cepitu dan sekitarnya Kecamatan Cidicubo. Kita tentu berharap bantuan sarana prasarana ini dapat memberikan manfaat dalam mengatasi keterbatasan sumber air bersih bagi warga masyarakat. Badan Wakaf Al-Qurani itu sudah kenal saya lama sekali, sudah mungkin 10 tahunan ya. Dan saya gundeli terus supaya wakafnya itu di Jogja terus saja. Jadi saya siap bantu apa saja, ya, bantu Tenogo. Ya. Inilah yang dikerjakan oleh badan wakaf Al-Qur'an. Ya Betul-betul beliau-beliau eh, ini orang-orang yang punya pikiran, niat, sikap, dan hati yang mulia. Kita harus nyontoh ya. Ya betul-betul bantuan yang diberikan oleh yang memberikan wakaf itu betul-betul disampaikan dan eh, bermanfaat. Ya, ini, ini luar biasa. Ini. Jadi apa yang dilakukan oleh badan wakaf ini sangat luar biasa. Semoga kepada para wakif, para donatur yang telah mengikhlaskan hartanya Insya Allah pahala senantiasa terus mengalir kepada mereka Sepanjang aliran air yang mengalir dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Allah menjanjikan pahala yang terus menerus bagi orang-orang yang telah berwakaf.